ada sebuah kabar persahabat ya tentu untuk kita semua nih Masya Allah banget ini kabar bahagia Alhamdulillah untuk dukungan buat Leslar Di nominasi pernikahan turkis Ini like-nya sudah mencapai di angka 156.883 like Ini Alhamdulillah persahabatnya menyalip like dari Pasangan Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah, Atta H. Aurel ini tentunya like-nya 146.663 like. Info ini kita dapatkan juga dari akun Lesti Pilar dan Perhatikan di sebuah kalimat caption yang dituliskan. Kemarin, admin baru saja post di nominasi pernikahan terkis 2022. Leslar berada di posisi kedua. Lumayan jauh jarak dengan nominasi yang ada di posisi pertama. Tapi Alhamdulillah ya Leslar Lover semuanya sekarang sudah di posisi tentunya Pertama jaraknya lumayan jauh dengan nominasi yang berada di posisi kedua Leslar Lovers memang best deh, luar biasa, love you Yang belum live fotonya Leslar di nominasi pernikahan Terkis 2022 Di Instagram Indonesia, yuk like sekarang juga biar makin banyak lagi like-nya oh, Masya Allah banget ya, suatu kebanggaan untuk kita semua Alhamdulillah banyak sekali dukungan dan support dari orang-orang baik yang berus mencintai idola kesayangan kita Kita semangat terus persahabat ya untuk selalu mendukung yang terbaik buat idola kita Mudah-mudahan bisa mendapatkan penghargaan banyak banget ya di Ajang Kiss World 2022 Selanjutnya kita juga mendapatkan info resmi dari Bang Ariel yang baru saja menginfokan bahwa papa Bilar, ini bakal hadir di Grand Opening Meet and great tentu di Rajalsi Cilegon Center Mall Persabat ya. yuk sama-sama kita pantengin. Mudah-mudahan ada live Instagram juga, seperti beberapa waktu yang lalu. Tentunya kita mendapatkan vitamin bahagia langsung dari idola kesayangan kita. Ada sebuah kalimat caption juga yang dituliskan oleh Bang Aryo. Bismillah Semoga selalu lancar hari ini Amin Semangat Tuh Bang ada juga persahabat yang memberikan info nih Harus selalu semangat Dan semoga lancar untuk hari ini Di postingan ini pun banyak sekali tanggapan Dan komentar yang diberikan Ya ini dari akun Diapur Bunda Azharah mengatakan Amin ketemu di Celakon ya Bang Wow sudah ditunggu ya oleh Mama Leslar pastinya Lihat juga di jawaban komentar Dari akun Aziza Hijah 77 mengatakan Hayugas Gensai Mumpung disampurin iki katanya tuh Masya Allah banget ya semangat banget Dari para fans untuk Menghadiri grand opening Raja Si cilegon mudah-mudahan Acaranya lancar, acaranya sukses Amin Ke kabar berikut ya ini juga ada unggahan spesial momen persahabat ya dari Raja si langsung mengunggah sebuah postingan video momen ketika tentu acara di Jakarta kemarin persahabat ya bersama kokris, masya Allah itu ekspresi dari Papa Bilar, masya Allah banget ya sama-sama kita dukung dan support terus nih buat usaha milik Papa Bilar, mudah-mudahan usahanya lancar, usahanya sukses, amin kabar berikutnya juga, perhatikan bersahabatnya, kita mampir ke fashionnya dari papa bilar perhatikan di jaket yang dipakai oleh papa bilar saat promosi MS Gloverman ini bukan kaleng-kaleng merek Gucci bersahabat ya, bikin melongok harganya saja ini dibander seharga empat puluh juta lima untuk fashionnya. Papa bilar, wow, hanya jaketnya saja, Pak ya. Harganya sangat luar biasa, selangit. Mudah-mudahan berkah barokah dan selalu lancar rezekinya. Kita terhenti-henti selalu mendoakan yang terbaik buat idola kesayangan kita berikutnya, kita juga mendapatkan berspesial nih Wow, tanpa dibuat-buat Tanpa rekayasa, tanpa editan Papa Bilar dan Bunda Lesky Jorah Selalu membuat kita bahagia Dengan keromantisan kegiatan yang selalu disuguhkan oleh mereka Ini ketika di vlog bareng Adis Gilang ya Perhatikan mereka berdua sangat bucin banget Masya Allah, tanpa dibuat-buat ini persahabatnya Membuat warga Konoha Pastinya baper dan Iri banget ya Masya Allah Dengan kormatisan ini mudah-mudahan selalu seperti ini Memberikan kebahagiaan Dan mudah-mudahan juga Untuk rumah tangganya diberikan Langge sampai kapanpun Dan mudah-mudahan dijawabkan dari Orang-orang yang tidak baik, amin Momen ini pun diunggah kembali oleh akun sabo.tr Ada kalimat caption yang dituliskan Duh Alemong Abang El Belum setahun udah punya adik ini mah Apa-apa ya makin hari makin membucin gini Ampon, katanya itu Masya Allah banget ya Kita lihat juga keunggah berikutnya Ada postingan dari Baim Wong Ini postingan kemarin Mengunggah sebuah postingan foto cute dari Bunda ke Kejiora yang sedang memperhatikan Tentu, Kiano. Wah, wow, masya Allah, banget ya! Udah, sangat gemes banget dengan Kiano. Ada kalimat ketsen juga yang dituliskan oleh Baim Wong. Mah, auntie cantik liatkan Kiano terus nih. Kiano jadi malu nih mah, katanya tuh. Aduh banget ya, Masya Allah. Mudah-mudahan kebahagiaan juga selalu diberikan kepada idola kita. Masih menunggu kabar dan kejutan selanjutnya. Jangan kemana-mana tetap stay tune dan pantengin channel ini. Biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru terupdate selanjutnya.